Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ayu Kia Handman. Kita akan membuat amigurumi dari lampu bekas seperti ini, dan jangan lupa kita bor dulu ya lampu bekasnya, sisi atas dan sisi bawah, sama 20 lubang yang saya gunakan. Saya menggunakan hepper nomor tiga saya menggunakan penanda dan penanda ya ini mancis dan benang nilon dan lampu bekas ini lampu bekasnya tidak bisa hidup lagi ya sudah mati teman-teman boleh teman-teman gunakan lampu selain seperti ini asalkan berbahan dari plastik oke kita lanjut kita akan membuat uh, ya lanjut kita membuat slip knot dulu untuk bagian awal pembuatannya caranya kita masukkan hack pen di bagian lubang ini dan kita tarik benang yang dari bawah ke atas seperti ini ya teman-teman setelah itu kita slip stick di bagian lubang selanjutnya dan kita tarik benang yang di bagian belakang ke atas Jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kenceng ya teman-temannya. Standar-standar aja. Oke, sudah selesai. Kita buat slip knot lagi dan row awalan kita membuat 4SC dalam satu loop. Ini kita membuat 4 ya, 4SC ya. Jadi itu ada 20 kali putaran totalnya. Jadi 80 SC satu row kita akan kerjakan sampai nantinya berakhir di ujung bertemu dengan SC awal seperti ini ya teman-teman pelan-pelan saja kalau seandainya sulit untuk dimasukkan hakpen, bisa dibantu dengan jarum untuk dicucuk ya ini saya sudah membuat sebagai seperti ini dan lanjutin lagi ya teman-teman. Dan ini bagian terakhir row selanjutnya kita membuat sc. Kita slip stitch dulu di bagian sc awal. Di sini ya sc awalnya kita slip stitch. Eh, ini agak sulit sedikit ya sedikit. Setelah itu kita buat chain. Setelah itu masuk setiap lubang 1 SC. Setiap satu lubang 1 SC. Jadi itu seluruhnya sebanyak 80 SC. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau lampu saya ini cukup dengan dua row itu sudah pas. Kalau lampu teman-teman yang lain atau ada lebih boleh disesuaikan saja berapa row bisa ditambah 3 row atau 4 row. Nah, lanjutkan ya teman-teman sampai akhir. Kita jumpa lagi seperti ini. Nah, hasilnya udah jadi seperti ini ya. tuh itu sudah di -slip stick dan putus benang, dan benangnya sudah disip slipkan agar tidak kelihatan dan rapi. Oke, okay, untuk pengerjaan belakangnya ini biasanya belakangnya ada, ada itunya ya, kayak sakralnya itu ya, sakral, sakral, sakral itu bisa teman-teman cabut ataupun tidak. Tapi saya cari amannya aja, saya cabut ya, saya gunakan dirajut aja ya, dirajut sama pengerjaannya seperti yang awal tadi kita menggunakan slipstick slipstick setiap lubang ini saya membuat 8 lubang ya teman-teman ya jadi 8 kali slipstick nanti pasti akhirnya nanti slipsticknya bisa ujungnya benang itu bisa diikat ditarik ke dalam ataupun ke keluar dan tinggal dibakar aja diputus ya, putus, bakar Ini masih pengerjaan terus. Ini agak sedikit sempit lubangnya ya karena dia posisinya di bagian belakang. Oke, okay. kita lanjut row selanjutnya kita membuat 3 sc di dalam satu lubang, loop dalam satu loop. Itu saya mengambil bagian sc. Back Loopnya aja, tapi kalau teman-teman mau ngambil dua-dua benang silahkan. Dan kita slip stitch, row selanjutnya kita bikin SC. Kita benarin dulu ya, lebih rapi masukkan lubang yang pertama satu SC, kedua satu SC. Ketiga, satu SC, keempat, satu SC, kelima, satu SC. Ini kita membuat SC keliling sebanyak enam belas, ya, sebanyak 24 puluh empat SC. Oke, selanjutnya kita slip stitch di bagian sc awal. Sc. Setelah kita sc seperti eh, slip stitch seperti ini, kita membuat satu chain Masukkan satu sc lubang pertama. Lubang kedua kita membuat dex. Jadi SC-nya enggak selesai ya, kita ambil satu benang satu, masuk lagi ke lubang satunya SC-nya enggak selesai satu, terus kita keluarkan tiga benang. Lanjut lagi satu lubang satu SC dan untuk lubang keduanya kita bikin SC tapi tidak selesai, ambil aja satu belai benang. Yang keluk ketiganya sama terus kita keluarkan tiga benang itu cara pengerjaan dex ya pengurangan. Oke selesai kita lanjut row selanjutnya kita slip stick dan kita membuat sc di sini kita membuat satu dua kita pembuatan dex jadi dua lubang dijadiin satu sc begitu seterusnya ya. Dua lubang menjadi satu SC. Pengurangan. Dan nanti kita akan berjumpa di SC yang awal kita buat tadi. Ini kita sebanyak 16 SC ya, 16 SC. Selesaikan dan lanjutkan ya teman-teman sampai akhir yang terakhir row terakhir kita hanya slip stitch aja di bagian slip stitch atau di dex aja juga boleh terserah teman-teman itu hanya sebagai penutup dan terakhirnya kita bakar benang putus dan kita rapikan biar jangan kelihatan seperti ini ya teman-teman moga dipengerti ya. Oke, kita lanjut pembuatan bagian muka lampu depannya ya. Pengerjaannya juga sama, kita masukkan hakpen di bagian lubang, kita masuk ke tarik benang ke atas. Seperti ini. Oh, kita keluar ya. Seharusnya masukkan ke, ke dalam juga tidak apa-apa, tapi ya udah. Juga lah ya. Kita bantu dengan tangan Terus kita masukkan slip stick Di bagian lubang sebelahnya Kita tarik benang yang di belakang Seperti ini Kita tarik Dan kita slip stick Begitu seterusnya Sampai nanti kita bertemu lagi Di awalan slip stick Jangan terlalu kendor Dan jangan terlalu ketat kalau ketat dia sulit dimasukin kalau kendor dia akan melebar ya jadi kelihatan jelek, nggak rapi kita membuat seperti ini terus ya sudah selesai benangnya kita potong mau diikat boleh mau, uh, mau diikat boleh atau diselipsipkan diselipsipkan juga boleh diselipsip aja boleh juga ya untuk rapinya benangnya kita bawa sambil dirajut ya jadi, kelihatan rapi. Jadi, nggak kelihatan ada klewer-klewer benangnya itu ya. Kita membuat slip knot seperti ini. Terus, kita masukkan di bagian loop. Terserah ya, kita mau loop bagian mana. Saya pilih di sini saja. Di sini, kita masukkan sebanyak 4 SC. Ini ada 20 lubang. Jadi, 20 kali pengerjaan. Dua. 10 kali. Jadi totalnya semuanya ada 80 SC. Teman-teman lanjutkan lagi ya sampai nanti bertemu di SC awal. Ini saya baru menyelesaikan 3. 3 loop. Oke, kita selesai. Kita lanjut slip stitch lagi di bagian SC awal. Setelah itu kita bikin ECH. Chain ya. CH, Chain. Setiap lubang kita isi satu SC. Jadi, setiap lubang kita isi satu SC. Ini totalnya, seluruhannya ada 80 SC. Ini sesuai juga dengan lampunya ya, teman-teman ya. Kalau lampunya lebih panjang lagi ke atas itu bisa ditambah lagi raunya. tapi kalau lampunya seperti saya ini cukup dengan dua row sudah jadi ya seperti ini Oke kita sampai di penghujung ini masih ada satu lagi yang SC terlewatin ya ini masukin dulu SC nya dulu Cisinya dulu, baru kita slip nah, ini berslip kita okay, slip Oke, okay, seperti ini jadinya. Seperti ini ya, pas tuh pas. Kita urut-urut sedikit ya, biar rapi. Jadi pas banget tuh kalau kita tutup, jadinya klop ya. Nah untuk di bagian ini saya tidak putus benang karena untuk penyambungan Jadinya langsung aja pakai benang yang tadi Kalau teman-teman ingin putus benang juga tidak apa-apa Bisa dilanjutkan dengan cara uh, lain lagi Untuk penyambungan SC awal itu sampai dengan 24 SC Jadi kita hitung aja ya dari SC yang uh, awalan tadi sampai 24 kalau melihat loopnya itu sampai 6 loop di bagian bawah ya nah, kita kasih tanda dulu untuk mengetahui di mana nanti kita berhenti kita menggunakan slip stitch, mengambil bagian back loop di bagian back loop aja ya teman-temannya jadi satu benang aja di bagian belakang kita masukin itu untuk penyambungannya. Kalau teman-teman ingin menggunakan jarum, boleh juga, atau menggunakan slipstick aja. biasa bisa juga, atau menggunakan SC juga boleh. Jadi, selera ya, teman-teman. Ya, saya ini seperti ini. Jadi, setiap uh, sisinya, ambil di bagian back loopnya aja kita slipstick. Ini nantinya untuk bagian penyambungan leher ya teman-teman ya. Oke, udah jadi deh seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Bye bye teman-teman. Lanjut lagi ke part berikutnya. Oke. Okay.